Kita tutup penampilan paduan suara dari SD Al-Izar Pondok Labu dengan Hai Lebah dan Danau. Ini dia. Bersyukur Untuk maha karyamu Tuhan Terduh berpayu me